Ijasahkan Kepada saudara-saudaraku Itu amalan yang kita saya amalkan Kenapa yang Saya ijasahkan selawat Padahal banyak sekali Bermacam-macam e Mungkin dikuatkan juga Karena memang yang saya Alami dan yang saya amalkan Dan yang saya rasakan Itu dari selawat tapi itulah yang saya Ijasahkan kepada Saudara-saudaraku Dahulu-dahulunya itu saya sangat suka Sekali dengan berbagai macam amalan Termasuk Di untuk uragan, jajukan Dan berbagai macam aliran Nikmat Tapi ketika sudah mengamalkan sholawat ini Terasa lebih Menyenangkan Menenangkan dan begitu sangat Menyenangkan Tidak ada yang melebihi nikmatnya Dari sholawat itu maka yang saya ajarkan ke sholawat, karena apa yang saya rasakan dan saya nikmati dan mempermudahkan dalam kehidupan ini adalah sholawat Solawat sangat-sangat berbeda dengan berbagai macam amalan karena hanya sholawat yang apabila diamalkan bahkan dengan yang uzur dalam keadaan hati ini belum begitu bersih Dalam keadaan roh yang belum bersih Itu insya Allah tetap menyembuhkan mauna Atau tetap mendapatkan pahala yang disolawat Berbeda dengan amalan-amalan yang lain Dan apabila diamalkan Itu harus dengan Disertai dengan kebersihan hati Dan kebersihan dohil Tapi salawat itu tidak sholawat ini walaupun diamalkan oleh orang yang masih korban batinnya insya Allah kita berpahala dan bahkan apabila diamalkan oleh orang yang belum lebih kursi batinnya itu insya Allah tetap memberikan sebuah kemudahan dan mendapatkan pahala di sisi Allah karena hanya sholawat apabila diamalkan itu akan selain yaitu memasukkan makaplah memberikan Ketenangan ketika memasukkan sholat punuh di lantian, dia juga membersihkan hati kita karena ada tulangnya jatuh seluruhnya. Assalamualaikum Jadi di sini pun di batikokan ini, ketika ada teman saudara yang ingin mengamalkan sholawat, walaupun pak masih suka. Ini silahkan diamalkan selawat ini. Masih suka berzinah, amalkan selawat ini. Kan, saya ini sholatnya belum bisa istiqomah lima waktu. Amalkan selawat ini karena selawat ini nanti akan menuntun batin seseorang untuk tidak menyukai maksiat. Selawat ini. dan yang ketiga kalinya, selawat ini sangat mudah untuk mendapatkan kekayaan. Sangat penting untuk mendapatkan kekayaan. Karena apa? Karena semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di dunia ini tercipta dari nur Muhammad. Dan nur Muhammad yang paling utama adalah nur Muhammad yang ada di dalam batang tubuh kita. Dalam batang tubuh manusia Ketika badan suku not yang ada, ada Muhammad yang ada di dalam badan suku manusia Sudah akumat yang ada di dalam tubuh kita itu Ialah salah satunya dengan cara bersolawat Cara bersolawat ialah dengan cara terus menerus Secara istiqomah Seperti halnya kita makan itu, tidak perlu banyak tapi banyak Tapi banyak apabila mampu Kali itu bersedekah tidak ya, ada amaliyah ke dunia, ada amaliyah nanti waktu yang sekarang ini yang lagi musim krisis ini karena ada lalu dalam ini Maka saya ijazahkan sholawat lanjut di dunia Kesudah-sudah lanjut atau kesudihan dunia Karena kalau kita mau kaya yang minta ke yang maha kaya kalau minta kegungan dimanapun yang selain daripada Allah itu belum terlalu kaya jadi kalau percaya kepada yang dohib itu sangat lucu sekali kalau percaya kepada yang dohib tetapi tidak percaya kepada yang mahal dohib itu kan percaya meminta kesubuhan kebun kegua, kekuburan dan lain-lain tapi kenapa tidak langsung meminta kloib, yang mahal kaya kalau percaya kepada yang dohib itu dan sejuk -sejuk yang, yang tutup-tutupnya kenapa nggak langsung menitkan kepada Allah yang Maha Kuwi, yang Maha Kaya di atas segala-galanya? Siapa tahu ya. caranya yang perlu amalkan secara mandiri mungkin berbeda dengan mengambil program pembelengan uh, yang sudah digarapkan di sini dan di rumah. Hanya tinggal mengamalkan ketika masuk ke dalam rumah Membaca surat Al-Ikhlas mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah Dan membaca surat Al-Ikhlas Karena sudah dilihat Dan bagi yang ingin mengamalkan sendiri Maka yang perlu diamalkan ialah yang pertama Setiap malam wajib untuk membaca sholawat Sholawat yang harus diamalkan ialah sholawat Nuriz Zati, hanya 333 dan setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali selama 41 hari dan ketika subuh, menjelang subuh itu bersedekah sesuai dengan waktu e, atau nebtan kelahirannya sedekah ialah kehiri, amalan penyiriannya karena orang yang bersedekah itu sama seperti halnya orang yang menanam ketika orang menanam maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat bahkan bisa 1000 kali lipat dari apa yang ia tanam kita lihat bagaimana seorang petani menanam satu satu biji pasti saja insya Allah, jika dia ikhlas menanamkan ke, ke dalam tanah, maka akan muncul seratus, bahkan seribu bagian. Itu halnya sholawat, itu halnya sedekah. Satu kali kita bersedekah, maka insya Allah ini dari Allah. Ketika kita bersedekah, seribu saja insya Allah akan kembali. Kali depan bahkan seratus Jadi kalau saya itu sebenarnya saya lahir Selasa Wakil Maka Selasa itu tidak Pagi itu 4.000 Bisa kalau pagi itu bisa 7.000 Bisa 70.000 Bisa 700.000 Jadi dari angka, angka tujuh Kalau tidak tahu kalau enggak tahu mana saya enggak tahu lahir saya Ustaz. Enggak tahu lah itu bisa diambilkan dari nilai yang paling besar. Sebenarnya kemampuannya uh, 14 ya 140 140 gitu.